Hello guys Tidak terasa bahwa hari ini adalah hari terakhir dari rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan dua hari yang lalu Kita sudah melakukan banyak hal Baik dari games, baik dari perlombaan, baik mendengar kesaksian-kesaksian Bahkan mediasi yang sudah pastinya seluruh rangkaian-rangkaian acara yang kita lakukan pada hari ini Guna untuk mengisi kegiatan-kegiatan kita yang kosong karena kuliah kita libur Nah untuk bisa mengisi dan mengganti kebosanan yang ada dalam asrama maka bekerja sama dengan Senat, kita buatlah sebuah kegiatan yang sudah pasti kegiatan yang positif, kegiatan yang membangun, kegiatan yang bermakna. Dan kegiatan itu kita kasih tema yaitu 3 Grace, Grow and Glow. Sudah pasti kehidupan kita semuanya kena anugerah Tuhan. Semua baik nafas kehidupan, baik keselamatan, itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganti itu semua. Semata-mata, semua adalah dari Tuhan. Dan oleh karena itu, karena semuanya dari Tuhan, maka apa yang sudah kita miliki, kita harus bisa membangun dengan hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Maka itu, grow adalah menjadi poin yang kedua. Dan juga, glow bersinar, kita kita bertumbuh, kita juga harus mau bersinar, bersaksi, menjadi berkat, menjadi dan juga menjadi terang bagi dunia itu adalah sebuah hal yang indah apabila kita lakukan grace, grow and glow di malam hari yang melelahkan ini saya ingin membagi dua hal kepada teman-teman mahasiswa dalam satu tema hidup kuat dalam anugerah Tuhan sekali lagi saya katakan temanya adalah hidup kuat dalam anugerah Tuhan ayo katakan samping kiri kanan karena hidup kuat dalam anugerah Tuhan Sekali lagi, lebih kuat lagi. Ayo, katakan hidup kuat dalam anugerah Tuhan. Mantap. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, yaitu "namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup dalam anugerah Tuhan bukan berarti hidup Anda bebas dari masalah, bebas dari penderitaan, bebas dari kekecewaan. Anda akan tetap mengalami itu semua. Tetapi ketika Anda menghadapi penderitaan dan cobaan, Anda tidak takut sebab Allah menguatkan Anda. Ketika Anda mengalami kekecewaan, Anda tidak sakit hati dan patah hati sebab Allah yang akan menghibur Anda. Ketika Anda mengalami masalah, Anda tidak panik dan tidak khawatir. Sebab Allah akan menolong Anda menambahkan hikmat dan membawa Anda pada kemenangan. Dan inilah tanda-tanda dari orang yang hidup kuat di dalam anugerah Tuhan. Orang yang hidup kuat di dalam anugerah Tuhan memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki mental yang kuat. Orang yang memiliki mental yang kuat adalah orang yang berani menerima realita kehidupannya. Dia tidak peduli dengan kekurangan yang dia milikinya. Walaupun tantangan, ujian, cobaan, masalah yang dihadapi, dia tidak takut, dia tidak lemah, dia tidak panik, dan dia tidak khawatir. Karena dia tahu bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang dia sembah, Allah yang menciptakannya, Allah yang menyelamatkannya, sanggup untuk melepaskan dia udahlah menghadapi semuanya itu. Tetapi orang yang memiliki mental yang lemah pun juga punya ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang memiliki mental yang lemah, yaitu mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Gak bisa lihat orang kumpul-kumpul, gak bisa lihat orang bisik-bisik. Pikirannya selalu aja negatif. Jangan-jangan lagi ngomongin saya. Dikit-dikit mudah terpengaruh perkataan orang lain Ingat kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang orang lain ucapkan kepada kita Tetapi kitalah yang harus mengendalikan, mengendalikan diri kita Supaya kita tidak mudah marah, kita tidak mudah berperan Dan kita tidak mudah tersinggung Ciri-ciri kedua dari orang yang memiliki mental yang lemah Yaitu mudah terpengaruh Atau dengan kata lainnya pelindan Atau kata bagusnya juga tidak punya pendirian dengar komentar orang lain langsung berubah langsung marah mukanya asem kaya jeruk asam jeruk nipis sepat <guss> sebenarnya merasakan dampaknya itu siapa sih diri anda sendiri loh ingat opini orang lain boleh aja didengarkan untuk bisa dipikirkan tetapi yang memutuskan adalah diri anda sendiri mana yang penting mana yang berguna, mana yang bagus, dan mana yang membangun untuk anda di masa depan. Ingat, jangan mudah terpengaruh. Dan ciri yang ketiga dari orang yang memiliki mental yang lemah adalah tidak mau mengaku kesalahan. Orang yang punya mental kuat, punya hati yang besar untuk minta maaf atas kesalahan yang dilakukannya atau kesalahan yang tidak dilakukannya tetapi justru dia disalahkan oleh orang lain. Tetapi orang yang memiliki mental yang lemah punya hati yang kecil, cil, cil, cil. Kayak upil kali ya untuk mau mengatakan maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan mati-matian. Atau malah berbalik marah. Inilah ciri-ciri dari orang yang memiliki mental yang kelemah. Oleh karena itu, milikilah mental yang kuat Sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan Dan sebagai orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan Dan sebagai orang yang dewasa di dalam Tuhan Ciri yang kedua dari orang yang hidup kuat di dalam anugerah Tuhan Adalah berani mengubah masa depan hidupnya dalam satu keputusan Masa depan kamu tidak bergantung pada keadaan Tetapi masa depan kamu sangat bergantung pada keputusan yang kamu buat kamu harus berani mengambil satu keputusan dan berani melakukannya atau take action bukan hanya sekedar merencanakannya. Tahun 2003 atau sekitar 17 tahun yang lalu adalah tahun yang sangat penting yang merubah masa depan hidup saya. Saya terjebak pada kenakalan remaja. Dari dipindahkan sekolah, disarankan masuk pusat rehabilitasi, penjual minuman alkohol, perokok, pemabuk Sampai mengikuti komunitas anak jalanan seperti pang dan geng motor Serasa hidup saya punya impian tetapi tidak punya harapan Saya tidak tahu kemana saya harus melangkah Kecuali mengikuti kata hati dan ego dan gengsi saya Sampai pada satu ketika Di dalam kelemahan yang saya alami Di dalam ketidakberdayaan yang sedang saya hadapi saya mengambil satu keputusan menjadi hamba Tuhan dan ternyata semua mengubah kehidupan saya. Saya harus meninggalkan kehidupan yang lama dan memulai sebuah kehidupan yang baru. Saya harus memulai dari nol kembali untuk memperbaiki sesuatu yang rusak dan yang sia-sia yang telah saya lakukan. Saya bertekad dengan kekurangan yang ada dari finansial, jauh dari orang tua dan mengharapkan pemberian uang saku dari saudara yang tidak lebih dari 5000. Saya bertekad untuk mau berjuang atas kesempatan kedua yang Tuhan berikan dengan masuk kuliah teologi. Saya tidak akan kembali sebelum saya berhasil. Saya tidak mau mengecewakan orang-orang yang menaruh harapan dan memberi kesempatan kedua kepada saya. Saya ingin membahagiakan keluarga di saat masih bisa dan mereka masih ada. Saya ingin pulang dengan kebanggaan dan menunjukkan bahwa saya telah berhasil melakukannya dan saya bersedia ditempatkan di mana saja sebagai hamba Tuhan. Dan 17 tahun kemudian, inilah saya. Saya telah menunjukkan bahwa saya bisa. Kalau saya bisa, kamu pun pasti bisa. Kalau saya pernah mengalami masa-masa yang sulit dan sekarang saya menunjukkan bahwa saya telah melewatinya, Anda pun bisa melewatinya. Tapi Pak Arroy, saya juga pernah kok membuat keputusan, tapi saya nggak berubah. Hei anak muda, ingat, ada tiga hal yang menyertai keputusan. Yang pertama yaitu complete commitment atau komitmen yang lengkap. Ini bukan hanya sekedar keputusan, tetapi dal di dalamnya harus ada komitmen. Bukan komitmen yang 90%, apalagi setengah-setengah, tetapi 100%. Komitmen yang 100% inilah yang membuat kamu tidak memiliki jalan atau alternatif lain Tetapi keputusan itulah yang menjadi satu-satunya pegangan yang harus kamu perjuangkan Semakin fokusnya kamu, kamu bisa ngotot hanya untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi komitmen kamu Hal kedua yang menyertai keputusan yaitu konsisten action Atau kata kerennya konsisten Konsisten itu bukan hanya sekali atau dua kali saja Tetapi dilakukan terus menerus secara konsisten Di saat kamu sedang semangat atau tidak semangat Pokoknya tetap dilakukan secara konsisten Masa depan kamu, kamu yang putuskan dan kamu yang tentukan Jangan pedulikan dengan omongan orang lain Apabila itu hanya untuk melemahkan dan juga mengaburkan impian kamu Fokus dan konsisten atas apa yang Anda lakukan hal yang ketiga yang menyertai keputusan adalah constant learning atau kata kerennya kemauan untuk terus belajar lalu bagaimana kalau keputusan yang saya ambil salah oh oh oh, oh anak muda tidak ada yang namanya kesalahan yang ada adalah pembelajaran setiap kesalahan adalah ruang untuk kamu belajar semakin banyak keputusan yang kamu ambil Semakin banyak pembelajaran yang kamu dapatkan untuk lebih tahu, untuk lebih baik lagi, dan lebih confident atau percaya diri dalam mengambil keputusan di kemudian hari. Jadi, jangan takut mengambil keputusan yang salah. Yang hasilnya tidak sesuai, it's okay. Itu adalah pembelajaran untuk kamu. Yang penting, kamu punya komitmen dan juga fleksibel terhadap caranya. Ingat ya, bukan fleksibel terhadap targetnya, tetapi caranya. Jadi ingat ya, satu keputusan untuk mengubah masa depan Anda Dan satu keputusan harus disertai oleh tiga hal Yang pertama, complete commitment Yang kedua, consistent action Dan yang ketiga, constant learning Inilah ciri-ciri orang yang hidup kuat dalam anugerah Tuhan Yang pertama, memiliki mental yang kuat Dan yang kedua, berani mengubah masa depan dalam satu keputusan dan sebagai pesan penutup saya Hargailah dirimu sendiri sebelum orang lain menghargaimu Cintailah dirimu sendiri sebelum kamu membuka diri untuk orang lain mencintaimu Hari ini saya ingin kamu menyadari bahwa kamu adalah sosok yang istimewa Kamu adalah sosok yang istimewa dan penuh dengan talenta Bahkan Alkitab berkata bahwa engkau berharga di mata Allah Ingat, kamu adalah orang yang kuat dalam anugerah Tuhan Jangan sampai hanya karena di kampus ada teman yang mentertawakan Kamu jadi minderan Hanya karena beberapa nilaimu yang kurang memuaskan Lalu kamu jadi hilang harapan Hanya karena beberapa orang yang komentar kurang menyenangkan Kamu langsung uring-uringan Hanya karena dicuekin atau putus sama pacar saja Kamu langsung tunjukin karakter lamamu Tidak, kamu bukan orang itu Kamu bukan anak muda itu Jangan biarkan pandangan mereka menghentikanmu Jangan biarkan komentar mereka menghancurkan harga dirimu Kamu harus tahu bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh berapa nilaimu Berapa beratmu, berapa hartamu, juga berapa panjang gelarmu Tidak nilaimu jauh melebihi semua itu Karena sesungguhnya nilaimu adalah dari sang pencipta Bahwa engkau berharga di mata Allah Jadi jangan sia-siakan bakat, kesempatan hidup yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati